Yo WhatsApp guys, saya ada penjaraan alias DJ. Perkenalkan saya Davin alias DJ. Hi guys, nama saya As. Terangkanlah, terangkanlah Oh seperti itu Hari ini adalah hari pembalasanku Saya membutuhkan Jaket Hello, Dan Stand Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari SMP Islam Al hai, 20 Cianjur. Terima kasih telah menonton video ini. Please like, comment, subscribe dan share video ini. Terima kasih. hai, warahmatullahi wabarakatuh. Hmm. Ah, <laughs>